Salam sehat dan hati gembira Kembali bertemu dengan saya SD pengganti Bersama EPC SD pengganti Channel dalam belajar kimia Dan kali ini kita akan membahas mengenai PH larutan asam basa lemah Bagaimana yang ditentukan dengan larutan asam basa lemah Apa contohnya dan bagaimana cara menentukan PH nya Mari kita simak pembelajaran berikut namun sebelumnya, sebagai biasa, terimalah salam dari saya. Adil Catalino, Bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Para pembelajar sekalian, terkait dengan pH larutan asam basa lemah ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan bahwa asam uh, lemah Bahkan basa lemah ini dapat kita tentukan pH-nya jika harga tetapan kestimbangannya kita ketahui. Asam lemah banyak terdapat dalam buah-buahan seperti buah mangga, buah apel, buah jeruk. Dan asam lemah ini karena berasal dari buah-buahan itu tidak berbahaya dan boleh dikonsumsi dan bisa dilakukan dengan uji organoleptik atau dirasakan dengan lidah contoh lain adalah asam meja atau asam cuka yang sering kita pakai untuk uh, membuat acar dengan rumus umum CH3COOH contoh basa lemah adalah uh, obat sakit mah yang mengandung aluminium hidroksida ALOH tiga kali ada beberapa hal yang berhubungan dengan asam basa lemah yang mau saya sampaikan yang pertama adalah berdasarkan sifat asam basanya sebenarnya larutan ini dapat dibedakan atas empat, yaitu asam kuat, asam lemah basa kuat dan basa lemah asam kuat ini adalah uh, asam yang ter ionisasi di dalam air secara sempurna. Dan asam lemah itu hanya mengalami ionisasi sebagian. Banyaknya zat yang mengalami ionisasi itu dinyatakan dengan derajat ionisasi atau dilambangkan dengan alfa, yaitu perbandingan antara jumlah zat yang terionisasi dengan jumlah zat yang dilarutkan atau dirumuskan sebagai alfa sama dengan mol zat terionisasi dibagi mol zat mula-mula. Nah, sebagai contoh, tentukan derajat inisasi larutan HCN jika mula-mula terdapat 0,5 mol HCN dan setelah bereaksi terdapat ion H 0,2 mol. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ketahui awalnya adalah HCN mula-mula 0,5 mol dan H, ion H plus itu bereaksi 0,2 mol. Menurut reaksi HCN, reaksi reversible terdekomposisi menjadi H plus CN min. Maka jumlah mol oh, HCN mula-mula adalah 0,5 dan jumlah mol HCN bereaksi 0,3. Setelah kita kurangin, maka akan terdapat sisa 0,3. Bagaimana cara menentukan jumlah H+, jumlah mol H+, baik dalam, dalam keadaan mula-mula maupun keadaan bereaksi. Pada saat mula-mula, karena H+, dan CN- -min ini belum terbentuk, maka dia tidak mempunyai jumlah mol. Nah sedangkan pada saat bereaksi membentuk atau terdekompolisi menjadi H dan CN -min, maka H dan CN min ini kita memakai koefisien masing-masing. ya Jadi koefisien H ini dibandingkan dengan koefisien HCN baru kita kalikan dengan berapa jumlah mol yang bereaksi pada HCN begitu juga untuk CN yang ini sehingga kita akan dapatkan satu per satu dikali 0,2 nilainya adalah 0,2 begitu juga dengan HCN dengan CN maksud saya satu nah, dibanding satu koefisien CN dibandingkan koefisien HCN itu di, dikalikan dengan 0,2 uh, mol HCN yang bereaksi nilainya adalah 0,2 mol sehingga kita akan dapatkan jumlah mol sisa adalah 0,3 pada HCN 0,2 pada H+, dan 0,2 pada cn main. nah kalau tadi yang ditanya adalah berapa jumlah derajat ionisasi dari HCN maka tinggal kita bagi 0,2 dibagi 0,5 jadinya adalah 0,4 kalau kita kalikan dengan 100 maka jumlah derajat ionisasinya adalah 40% nah Tetapan keestimangan asam lemah. Jadi asam lemah ini mengalami ionisasi sebagian, di mana nilai alfanya nya kurang dari satu. Larutan asam lemah ini mengandung asam, ion-ion H plus dan ion-ion sisa asam yang berada dalam keestimangan. Secara umum ionisasi asam lemah valensi satu dirumuskan sebagai HA terdekomposisi menjadi H plus plus amin. Nah, tetapan kesetibangan ionisasi asam lemah disebut tetapan ionisasi asam dilambangkan dengan Ka dan dirumuskan sebagai konsentrasi H+, dikali konsentrasi Amins dibagi dengan konsentrasi HA nya sehingga nanti untuk tetapan harga Ka untuk asam lemah kecil semakin kecil harga uh, alfa asam lemah maka semakin kecil pula harga KA jadi kita akan dapatkan hubungan antara derajat ionisasi dengan tetapan istimewan ionisasi asam lemah sebagai berikut alpha sama dengan akar panjang dari KA dibagi M M ini adalah molaritasnya sehingga kita akan dapatkan konsentrasi H+, itu sama dengan akar panjang dari akar pangkat 2 dari KA dikali dengan M atau alpha dikalikan dengan M contoh soalnya adalah tentukan derajat ionisasi asam lemah HA dengan konsentrasi 0,02 m dan pH 3 log 5 jadi Hx nya tadi adalah 0,2 m pH nya adalah 3 min log 5 sehingga kita akan dapatkan nilai konsentrasi H itu adalah 5 kali 10 pangkat min 3 nah lalu kita kalikan antara KA antara K dengan molaritasnya molaritasnya kan dua kali 10 pangkat 2 di akar pangkat dua lalu kita akan dapatkan nilai uh, alfanya dengan melakukan perkalian pembagian ya Jadi karena di sini tadi harga konsentrasi h plusnya adalah 5 kali 10 pangkat 3 dan sama dengan KA dikali 2x10 pangkat min 2 Maka harga KA ini kita pindahkan ke depan Atau sama dengan alpha Nilainya adalah 5x10 pangkat min 3 Dibagi 2x10 pangkat min 2 Nilainya adalah 2,5x10 pangkat min 1 Atau sama dengan 0,25 5 per 2 0,25 Dikali dengan 100% Atau sama dengan 25% Maka jumlah alfanya adalah 25% nah tetapan kestimbangan basa lemah jadi basa lemah ini juga mengalami ionisasi sebagian di mana larutan basa lemah ini mengandung molekul basa ion ohamin dan ion ion logam yang berada dalam kestimbangan nah secara umum ionisasi asam basa lemah ini dirumuskan sebagai Loh reaksi reversible terdekomposisi menjadi L plus ditambah OH min nanti kita akan tetapkan uh, buatkan tetapan tetapannya tetapan simpangannya sebagai berikut atau uh, tetapkan simpangan ionisasi basa lemah itu disebut tetapan ionisasi basa dilambangkan dengan KB dirumuskan sebagai konsentrasi L plus, dikali dengan konsentrasi OH dibagi dengan konsentrasi Loha Nah, harga KB untuk asam lemah ke kecil, jadi semakin kecil harga alpha basa lemah, maka semakin kecil pula harga KB. Sama seperti harga KA tadi, hubungan antaradraditifisasi dengan tetapan simpanisasi basa lemah adalah sebagai berikut. Alfa adalah akar pangkat 2 dari KB dibagi M, di mana konsentrasi OHAMINnya adalah akar panjang dari KB dikali M atau Alfa dikali M harga pH larutan asam lemah dapat dihitung jika diketahui harga dari cc atau harga plusnya, eh, ka plusnya nah, konsentrasi H plus itu kan tadi adalah Alfa dikali m atau sebandingan ka dikali m maka pH nya sama seperti tentuan asam pH asam um, uh, kuat nilainya adalah min log konsentrasi H plusnya karena konsentrasi haplesnya itu adalah akar panjang dari KA dikali M, maka pH ini adalah min log akar panjang KA kali M. Contoh uh, harga KA asam lemah misalnya adalah as asam asetat. Nilai harga Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat 5 asam benzoat, 6,25 kali 10 pangkat 5 asam format, 1,8 kali 10 pangkat min 4 asam fluoride. 6,8 kali 10 pangkat min 4 fenol 1,3 kali 10 pangkat min 10 dan asam sianida 4,9 kali 10 pangkat min 10 Nah untuk menentukan bahasa lemah PH bahasa lemah kita dapat menghitung dari berapa konsentrasi Ohamin yaitu nilainya adalah Akar panjang dari KB dikali dengan M, di mana POH-nya harus kita tentukan terlebih dahulu sebagai min logaritma dari akar panjang KB kali M, dan PH itu merupakan uh, pengurangan dari PKW min POH, di mana PKW itu adalah nilainya plus log dari akar panjang KB kali M. Seperti itu. Bagaimana contohnya? Tentukan nilai POH dan PH basa lemah NaOH, yang mempunyai konsentrasi 0,1 M dan terenusiasi sebanyak 20% Cara menjawabnya adalah sebagai berikut Nilai konsentrasi OH itu adalah uh, Alpha dikali M 20% kali set, 10 pangkat min 2 Itu nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 Sehingga nanti kita akan dapatkan harga POH nya adalah 3 min log 2 Nah PH itu adalah PKW min POH 14 min 3 min log 2. Sehingga kita akan dapatkan pH itu nilainya adalah 14 kurang 3, 11 min kali min plus logaritma 2. Jadi pH-nya adalah 11 plus log 2. Nah Contoh lain adalah tentukan berapa kali pengenceran harus dilakukan untuk mendapatkan 100 ml larutan basa asam lemah LH dengan pH 11 dan nilai KB 10-6. Jika larutan tersebut dikehendaki mempunyai pH 10, nah cara mengetahuinya adalah sebagai berikut. LOH uh, akan terdekomposisi menjadi L+ ditambah OH- dengan pH awal 11 sehingga pOH-nya lah PKW-11 nilainya 14-11 nilainya lah 3 sehingga konsentrasi OH ini sendiri adalah 1 x 10 pangkat -3 molar. Nah dari rumus konsentrasi OH sama dengan akar panjang KB kali M Maka kita akan dapatkan nilai dari M 1 nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 6 Dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 6 yaitu nilainya 1 molar Molaritasnya yang M Nanti kita akan menentukan pH akhir pH akhirnya sekarang diminta 10 maka kita akan bisa tentukan nilai uh, POH-nya adalah PKW-10, atau 14-10 nilainya 4, atau konsentrasi OH itu nilainya 1x10-4. pangkat Sehingga nanti kita akan dapatkan berapa nilai konsentrasi untuk yang kedua kalinya, M, molaritas M, 2, yaitu sebesar 1x10-2 pangkat molar, atau sama dengan 1 100 molar. Nah sehingga nanti di dalam kita menentukan berapa jumlah volume pengenceran yang uh, kita lakukan berapa kali Kita harus melakukan perkalian dengan mempergunakan rumus P1 kali M1 sama dengan V2 kali M2 Yaitu 1 per 10 kali 1 sama dengan P2 dikali 1 100 Dari mana 1 100? 1 per 100 ini kita dapatkan dari sini tadi dari M2 Nah sehingga nanti kita akan dapatkan uh, V2 sama 1 10 kali 1 100 nilainya adalah 10 liter. Jadi untuk mendapatkan pH 10 maka volume akhir harus 10 liter. Sehingga pengenceran harus dilakukan dengan cara 10 liter dibagi dengan uh, 0,1 liter di awal tadi. Sama dengan uh, 1 kali 10 pangkat dua atau sama dengan 100 kali nah contoh PH soal yang selanjutnya adalah tentukan PH larutan baru dari 100 ml larutan CH3COH yang mempunyai PH3 dan diencerkan hingga volume satu liter dengan harga Ka 10-5 jadi caranya sama seperti tadi kita hitung dulu konsentrasi H plusnya yaitu nilai akar panjang dari Ka dikali M. Maka kita akan dapatkan M1-nya. Nilainya adalah 1 x 10-1. Atau sama dengan uh, 1 10. Nah setelah kita larutkan dan diencirkan. Dalam volume 1 liter. Maka kita akan dapatkan nilai M2-nya adalah 1 100 dibagi 1. Atau uh, 0,01 molar. Ya, atau 1 x 10 kali 10 pangkat min 2 molar dengan posisi M2 kita cari nilainya adalah sebesar 1 kali 10 pangkat min 7 per 2 ya sehingga nanti kita akan dapatkan PH itu min log 1 kali 10 pangkat min 7 per 2 PH nya adalah 7 per 2 min log 1 nilai PH 7 per 2 ini adalah 3,5 nah, jadi pH nya kita akan dapatkan nilainya adalah 3,5 saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana menentukan pH asam basa lemah ini semoga kita senantiasa diberi kekuatan kesehatan dalam menjalankan hari-hari belajar kita dan semoga para pembelajar sekalian semakin sukses Salam sehat dan hati gembira Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh